Yang waktu itu menyamar sebagai seorang manusia. Dengan ini nyatalah bahwa tiap-tiap perbuatan jahat itu dibantu. Disokong oleh iblis. nih harus kita pahami, sadari. Tujuan dapatnya adalah membunuh Rasulullah. Tidak ada orang yang dicintai Allah. Kecuali Rasulullah SAW. Dan orang berusaha membunuh beliau. Tentulah dari makom yang lebih tinggi yaitu Iblis. Maka dia turun dalam berwujud manusia. Untuk. Menggenahkan. Menghabiskan. Meluntaskan. Apa yang terbaik di dirapa tersebut. Dan memang. Dia seorang yang mahir bicara. Dan terkenal sangat. Musi Rasulullah. Bagaimana kita ketahui bahwa Ibu sangat membenci Rasulullah. Lalu mulailah rapat tersebut. Dibuka oleh Abu Jahal. Dia menguraikan tentang diri Nabi. Gerakan yang dikobarkan oleh beliau. Dia diterangkan berbagai rintangan yang diperbuat oleh Kepala-Kepala Quraisy kepada beliau sampai detik ini. Hari ini, para pemuka dan ketua kabilah Arab dan Quraisy, pembesar tiap-tiap suku bangsa Quraisy, harus mengambil satu keputusan yang sungguh-sungguh. Cara apa yang hendak kita jalankan untuk musnahkan pergerakan Muhammad yang menyala-nyala ini? Inilah rapat kita untuk memecahkan persoalan Maka, setelah rapat itu mulai dibicarakan usul-usul dari -usul hadirin sebaiknya Muhammad itu dijaga saja rumahnya, di muka, belakang kiri, kanan supaya dia tidak berani keluar rumahnya jika ada keluar, kita tangkap dan kita masukkan dalam penjara dan di penjara itu jangan diberi makan dan minum sampai dia mati dengan sendiri. ada lagi usulan yang berikutnya lebih baik Muhammad dipenjarakan dalam suatu rumah dengan diikat kokoh-kokoh, jendela rumah itu jangan dibuka-buka makanan dari lempar dilempar saja dari luar sampai dia binasa lalu orang tua tersebut ya, jelmaan dari iblis ini dia berkata, oh jangan begitu diperlakukan saya tidak setuju jika sekiranya Tuhan berbuat demikian, itu sia-sia saja sebab Tuhan-Tuhan tahu bahwa Muhammad seorang yang cerdik dan licin karena jika dia diperlakukan di keluar pagar dan akhirnya melepaskan diri dari ikatan tuan-tuan bukan maka hadirin menjawab dengan serentak benar kata kamu Hai orang tuh oh, begitu tidak ada yang berpengaruh ini Muhammad itu ditangkap saja dijerat dimasukkan lepetil itu perapatlah rumah jenazah habis yang lain berkata Muhammad itu kita serbu sama-sama di rumahnya kita tangkap dan kita jerat udah kita bawa dan kita pertontonkan muka kayak ramai akhirnya kita lihat saja nanti bagaimana hal. Apakah sekiranya yang mau merubah pikirannya atau tidak. Yang lain lagi berpendapat. Menurut hemat saya sebaiknya kepala-kepala kepala ketua komunitas datang bersama-sama ke rumah Muhammad. lebih dahulu kita bertanya padanya apakah desa menghentikan kelakuannya sudah-sudah atau tidak. Jika tidak, ya kita tangkap bersama-sama dan kita jerat lalu kita bawa kehadapan rapat ini dan terserah bagaimana sikap kita terhadap dirinya dan ukuran apa yang hendak kita jatuhkan dirinya Lalu pembina rapat dimintakan nasihat kepada penasihat orang tua. Orang tua tersebut kemudian memberikan jawaban. Mendapat pendapat tuan tuan ini semuanya belum bisa saya setujui. Lalu Ada juga yang mengusulkan agar Rasulullah ditangkap Dan dibuang saja ke sumur. Ya, terus saya perkara Ada juga yang mengusulkan Sebaiknya kita datangi saja Rasul Muhammad Bersama-sama di rumahnya Lalu kita tanya dengan paksa Apakah dia mau tunduk dan mengikut kehendak kita Atau tidak Jika nyata tidak mau tunduk Sebaiknya kita tangkap bersama-sama Kita bawa keluar rumah Kemudian kita sakiti sedikit demi sedikit Jangan sampai mati, sebuah kasihan. juga dia sama mati, maklum, dia juga seorang kerabat kita, keturunan pahlawan-pahlawan kita. Bukankah kita sekali masih punya hubungan keluarga dengan dia? Ada lagi yang berpendapat, pendapat saya tidak begitu sekalipun dia termasuk kerabat kita, tapi telah nyata musuh kita. Maka dari itu, lebih baik kita usir, maka ke tempat yang jauh dari pergaulan kita untuk selama-lamanya. Sebab kalau kita aneh di Mekah, sudah tutup itu bukunya, sudah sama membelanya dengan sekuat-kuatnya. Dan akibatnya disitu itulah ketika bukan darah antara sama kita, bukan. Kemudian orang tua itu memberi nasihat, janganlah. Menurut pertimbangan saya, tuan-tuan janganlah mengusir Muhammad, luar negeri. Karena kalau dia diusir, itu dia tempat dapat tempat lain yang bisa dia siarkan pergerakannya itulah hal ini telah Tuhan mengerti dan maklumi. Ia adalah seorang yang lidahnya licin, perkatannya lemah lembut, suaranya manis dan ceritanya menyenangkan. Sebab itu dimana sejajar dan tentu dekat orang lain, kita harus insap hal ini. Kalau jika dia diusir ke luar negeri, tentulah dia akan pelempar yang lebih banyak dan dapat melawan dan mengalahkan tuan Tuhan kelak. Jadi saya tidak setuju jika Muhammad diusir. Maka nasihat itu diaminkan lagi oleh. Hadirin yang hadir, sungguh betul demi Allah Kata Tuhan yang terhormat ini Kita mufakat bahwa jangan sampai diadusin Sebab itu berbahaya dan dikhawatir Demikianlah Gedung dan naduah itu terdengar suara gemuruh Sehingga penasihat berkata lagi tuan tuhan, -tuhan hadirin yang terhormat Dalam perbincangan dari Muhammad ini Janganlah terdengar suara yang riuh dan ramai Dan kita yang berapa ini orang-orang terpilih Bukan tatkala tadi saya masuk ikut berapa terasa saja ditegur keras oleh tuan tuan oleh sebab itu saya peringatkan selain, janganlah kita berunding dengan ramai-ramai -ramai, sehingga suara kita terdengar dari luar sekarang marilah kita berunding dengan suara perlahan-lahan saja karena saya khawatir kalau rapat ini dengar karena Muhammad kecuali itu saja saya peringatkan musyawarah ini jangan sampai terhenti pada musyawarah saja dengan tidak ada keputusan tapi hendaklah yang segera diperbincangkan, diambil satu keputusan. Karena seandainya hari ini rapat, ini tidak ada satu keputusan yang jitu, Saya khawatir kalau Allah rapat rapatnya terdengar oleh Muhammad. Perlu saya terangkan bahwa Muhammad itu bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang yang punya mata-mata dari orang halus. Jadi anda kata rapat hari ini, tidak segera mengambil keputusan yang pasti. yang petara Muhammad, orang-orang halus itu akan mengetahuinya dan mengabarkannya kepadanya. Jika terjadi begitu, sudah bertentu dia akan lekas melarikan diri dari sini. Bukan peringatan, nasihat ini diterima oleh rapat dan oleh pimpinan dengan senang hati. Oleh pimpinan rapat, penasehat itu diminta pertimbangan tepat. Maka, berbicara pimpinan rapat, dia memanggil orang tua itu penasehat. Penasihat yang mulia. Apakah dalam rapat ini tidak ada lagi yang punya pendapat lain dari pendapat-pendapat yang sudah-sudah tadi? Karena saya berpendapat bahwa saya belum menyetujui semua usul tadi. Maka dari itu cobalah sekali kita masing-masing mengemukakan pendapat lain. Dan pimpinan rapat tidak menawarkan hal ini kepada hadirin. Nasihat-nasihat itu -nasihat bulat oleh pimpinan rapat dan kemudian tawar kepada hadirin. Pada waktu itu rapat menjadi sejuk. Tidak ada lagi hadirin yang mengemukakan usulnya kepada rapat. Pimpinan rapat menunggu beberapa menit, supaya ada di antara hadirin yang mengemukakan pendapat. Tapi sunar rapat terus menjadi dingin. Kemudian pimpinan rapat berkata, Oleh karena sudah tidak ada lagi memaparkan pendapatnya, maka perlulah rasanya saya mengajukan usul. Saya sendiri kepada rapat. Karena usul yang tidak saya kemukaan itu agak panjang Maka sebagai pembina rapat ini saya serahkan kepada saudara Abu Lahab Apakah para hadirin setuju? Enggak segera hadirin setuju Benda Abu Jahal menyerahkan bibir rapat ke tangan Abu Lahab Yang menerimanya dengan gembira Sudah itu Abu Lahab, Abu Jahal bangkit berdiri dan tegaknya Berbicara dengan lancarnya Mukanya kemerah merahan air peluhnya bersucuran Antara Abu Jahal berkata, tuan-tuan dan saudara-saudara, menurut pendapat saya Muhammad Tuarti, selekasnya dibunuh, dibotong lehernya, dipancung kepalanya dengan tidak usah banyak omong. Jangan sampai terbuang lagi tempo yang halnya sedikit, ia telah sangat mengusingkan pikiran kita, menimbulkan kekacauan di antara kita, selalu menerbitkan kekacauan lembangsa kita, menyalahi agama kita dan agama yang diperlukan orang oleh -orang kita maki Tuhan-Tuhan kita yang telah beratus tahun dipuja disembah oleh para leluhur kita bodoh bodohkan para ulama kita dan mencecah di kita Demikian telah nyata bahwa ia adalah salah besar kesalahan Ini mendapat dari Abu Jahal Saya yakin bahwa Muhammad tidak akan sudi mengikut kepada kita Jangankan mengikut sedangkan kita aja berdamai saja tidak suci cobalah tuan-tuan perhatikan barangkali tuan-tuan belum lupa akan masa yang sudah sudah datang bagaimana cara usaha kita berjalan agar dia mau menghentikan lakuannya kita telah mengajaknya berdamai tapi semua sekali ya tidak mau menerima ajakan itu bahkan membalas dengan ejekan hinaan kepada kita kalau kita balas dengan kasar ke pula kita caci maki dan kita hinakan dia kita rendah rendahkan itu. kita sakit di hatinya sehingga pernah Ya kita lempari batu, kita lempari kotoran ke atas kepalanya Kerap kali rumahnya kita lempari barang-barang najis, -barang Kita lempari pasir kepalanya Setiap kita bertemu dengan dia gitu Kepalanya kita lempar batu yang besar-besar Tapi dia tidak bertobat kepada kita Bahkan lambat dalam lagi berani menantang kita Kecuali itu pernah juga Ya dan berikutnya kita bawa dalam masih tiga tahun Sehingga mereka tidak dapat makanan Sebagai biasa biasanya tidak dapat pakaian seperti biasanya. Namun dia tetap tidak mau tunduk kepada kita. Pendekat telah cukuplah acara-acara dan usaha-usaha kita untuk melintangi Muhammad dan kelakuannya. Sebab itu ikhtiar kita sekarang tidak lain. Harus kita pancung kepalanya atau kita tusuk perutnya. Dan kebetulan sekali, sekarang ini kawan-kawan dan berikutnya, komplotannya telah banyak meladikan diri. Maka dari itu sekaranglah masanya kita harus bunuh dia. Menurut saya, sudah tidak ada gunanya jika dia diusir atau dibuang dari Mekah. Bahkan jika terjadi demikian dia akan lebih berbahaya bagi kita di kemudian hari. Dan tidak berguna juga ya kita menjarakan, kita aneh ya kita sukses, setengah mati dan lain sebagainya. Karena hal ini pernah telah kita jalankan pada waktu yang sudah-sudah dan hasilnya sia-sia belaka. Bahkan kalau sekarang kita berbuat begitu kepadanya, sangat berbahaya lagi bagi kita. Oleh karena itu, tidaklah perlu kita berbincangan panjang-panjang kita cukup putuskan saja bahwa kita harus membunuh Muhammad. Adapun cara bunuhnya saya persilakan kepada tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian. Sedang menurut pikiran saya cara kita membunuh Muhammad itu begini saja. Kita harus ambil pemuda-pemuda yang gagah berani, lagi perkasa. Mereka kita ambil dari suku-suku dan kabilah-kabilah yang diwakili orang rapat ini. Tiap-tiap suku dan kabilah wajib memilih dan mengirim seorang pemuda yang gagah perkasa. Dan mereka masing-masing harus kita bawa senjata tajam, terutama pedang. Mereka kita suruh mereka datang bersama-sama Muhammad, ke rumah Muhammad, dan sudah itu mereka bertemu dengan dia, tidak usah bicara sepatah kata pun, masing-masing harus menganggap pedangnya kepada sekali saja. Jadi kalau ada 50 pemuda, maka Muhammad sudah tentu kenal pedang 50 kali. Dan dengan itu saja saya yakin, seketika itu juga Muhammad pasti benar. Demikianlah pendapat Abu Jahal dalam rapat itu. Lalu soal Abu Jahal itu diserangkan kepada pimpinan hadirin itu dipertimbangkan. Dan ternyata tidak seorang pun dari hadirin yang berani menolaknya. Mengurangi atau menambahkan keterangan usul itu. Seluruh hadirin diam, kecuali hanya orang tua dan najat tadi. Yang mengkat tangannya dan mengacungkan jari tunjuknya kepada pimpinan. Menunjukkan bahwa ia tidak berbicara. Setelah pimpinan dapat mengizinkan dia bicara dia berkata. Saya sangat setuju pendapat usul demikian oleh bin Hisham. Tidak ada pendapat dan usul yang baik daripada itu, karena memang sudah tiba saatnya Muhammad harus kita bunuh dengan selegasnya. Hanya saja saya mengemukakan sedikit pertimbangan mengenai usul itu. Cara kita kepala Muhammad dari tubuhnya tidak usah dengan mengambil pemuda-pemuda sebanyak 50 orang, tapi cukup kita ambil 5 orang pemuda yang gagah perkasa lagi berani. Dan mereka ini cukup kita ambil dari pemuda-pemuda yang sekarang ini. Yang ada di sini yang hadir dalam rapat ini. dari suku-suku Quraisy saja. Dan mereka harus diperkencetakan yang sangat tajam. Dan senjata yang sampai lengkap. Saya berkenan bahwa melawan kelima orang muda tersebut. Muhammad sekali-kali tidak akan menang. adapun cara kelima. Pemuda itu membunuh Muhammad. Demikianlah menurut pendapat saya. Kelima-limanya harus datang bersama-sama ke rumah Muhammad yang harus berdiri di depan pintu rumahnya yang seorang lainnya diambilkan yang paling gagah perkasa dan berani mengetuk pintunya biasanya dibuat jarang keluar rumah seketika dia keluar rumah seketika itu pula mukanya harus ditampar dengan pedang melihat harus dikerubut dengan lima muda dan masing-masing harus memberikan tusukan yang hebat kepadanya dipikirlah cara semudah-mudahnya menurut pendapat saya selain daripada itu Apabila kelima muda ini telah membawa Muhammad ke hadapan kita, harus kita beri hadiah paling sedikit seribu dinar. Adapun jika kita ingin turut mengepung rumah Muhammad dan menyaksikan bunuan itu, tidak ada salahnya. demikianlah perkembangan orang tua itu. Penasihat tersebut terhadap usul Abu Jahal. Kemudian dapat temunya tujuh pendapat dan usul Abu Jahal yang telah sedikit diubah oleh penasihat iblis ini yang berwujud manusia. Demikianlah usulan dari Iblis ini Disetujui oleh rapat Dan dijadikan sebagai keputusan rapat Sesuai rapat dengan suara bulat Memutuskan untuk membunuh Rasulullah SAW Maka sebagai penutup Abu Lahab berkata Demi berhalalata dan Uzza, Sungguh rapat kita yang mulia ini Telah memutuskan untuk perkara yang tidak ringan kita kerjakan dan sangat penting bagi kita dan masyarakat kita Membunuh Muhammad dan membinasakan dia Yang telah nyata musuh Islam Hai, Berhalalata dan Uzza Mudah-mudahan keputusan itu segera dapatlah dilaksanakan Demi arwah orang-orang tua kita dan leluhur kita Semoga keputusan dapat diberikan berkah Agar supaya dapat kita laksanakan semestinya Dan akhirnya dapatlah Muhammad dan bikinnya Segera lenyap dari bulu Mekah dan sekelilingnya Lalu pembinaan rapat dikembalikan ke tangan Abu Jahal. Dan akhirnya Abu Jahal untuk rapatnya dengan gembira. Demikianlah hasil rapat di Darun Naduah yang sangat mengerikan. Jika kita menyimak secara perlahan-lahan, nyatalah bahwa maksud Rapat tersebut hanya satu Yaitu membunuh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Dan dalam rapat tersebut juga Hadir orang tua dari Najat Yang menyamar Jelmaan Dari Iblis dan Allah. Dalam rapat itu Dia memberikan usulan Yang disetujui oleh seluruh Yang hadir dalam rapat tersebut kita semua sudah menyimak satu persatu apa yang disampaikan dari usul-usul orang-orang yang dalam rapat. Dan ternyata hasil rapat tersebut memutuskan bahwa lima orang pemuda yang gagah berani dikirimkan untuk membunuh Rasulullah. SAW. Dan dipilihlah dari mereka yang hadir itu dari utusan suku-suku Quraisy saja. Kenapa dipilihlah suku suku Quraisy? Karena jika Nabi Muhammad yang menuntut balas, maka dia harus menghadapi sukunya sendiri. Inilah yang keputusan yang diinginkan oleh hasil rapat tersebut. Inilah rapat yang akan merubah sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ketika rapat tersebut dilaksanakan, Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi yang mulia. Wajibiamu kurubikaladi nakafarus bituk auyak tuluk auyukriduk wajamkurun wajamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ketika orang-orang tidak percaya sama berdaya upaya atas kamu Muhammad karena mereka hendak melukai engkau atau membunuh engkau atau mengusir engkau dan mereka sungguh berdaya upaya membuat makar membuat kudeta membuat tipu daya dan Allah itu sebaik-baik yang membalas segala tipu daya Surah Al-Anfar ayat 30 Setelah Jibril menyampaikan wahyu tersebut Berkatalah kepada Nabi yes. Salam, Ya Rasulullah La tabit hadhi al-layla Ala firashik Alladhi kunta Tabitu alay Wa inna allaha Ya'muruka bilhijrati Ilal Madinah Allah menyeru engkau supaya berangkat Hijrah ke Madinah Hai hey Rasulullah, jangan engkau tidur malam ini. Dia sempat tidur engkau yang engkau telah biasa tidur di atasnya. Dan sungguh Allah menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Madinah. Dinyatakan pula oleh malaikat Jibril bahwa untuk kawan perjalanan hijrah beliau itu adalah sahabat Abu Bakar Siddiq Setelah mendapat perintah dari Allah untuk hijrah, seketika itu dengan buru-buru Nabi berangkat ke rumah sahabat Abu Bakar. Sedang waktu itu sedang siang hari dan panas terik. Beliau pergi dengan bertutup muka dan kepala. Maka sampai beliau di rumah Abu Bakar. Beliau memanggil-manggil Abu Bakar dengan sekeras-kerasnya. Kebetulan sekali itu waktu itu sahabat Abu Bakar sedang ada di rumahnya Maka dengan adanya panggilan Nabi yang suara keras terkejutlah sahabat Abu Bakar. Karena dia tidak lupakan suara beliau. Ia amat terperanjat melihat kedatangan Nabi yang buru-buru itu karena biasanya tidaklah pernah beliau datang ke rumahnya dan ke rumah siapapun dengan terburu-buru di waktu siang hari pada saat panas matahari sedang terik-terik dengan segera sahabat Abu Kanasa bahwa mestilah kedatangan beliau ini mengandung satu hal yang sangat penting maka dari itu dengan tergesa-gesa pula dia menyambut kedatangan beliau setelah nabi masuk ke rumah Abu Bakar ia segera duduk dan berkata kepada sahabat Abu Bakar Inna Allah Ta'ala qad adhina li fil, huru, fil hurujil wal hijrah bahwasnya Allah Ta'ala telah mengizinkan aku keluar dan hijrah dari Mekah ke Madinah sahabat Abu Bakar menyambut as batu ya Rasulullah ya. Abu Bakar menjawab as-sohbatu sohbah, sohbah itu maksudnya Berkawan dengan saya Rasulullah. Naam. Biiznillah. Maka Nabi jawab. Ya dengan izin Allah. Lalu Abu Bakar menangis. Dengan sukacitanya, Dengan bahagianya. Ya, menangis bahagia. Sebab dia telah berbulan-bulan mengharap-harap. Supaya lekas diizinkan oleh Allah. Untuk hijrah ke Mekah. Kemudian dia berkata. Ya Rasulullah. Ambillah salah satu dari kedua ekor unta saya Guna kendaraan Tuhan Inilah unta Rasulullah Hadiah dari Abu Bakar Yang kemudian diberi nama Al-Quswa Maka Nabi memilih unta yang terbaik Di antara dua ekor itu Yang baru dibelinya dengan harga 800 dirham dalam kitab tarikh disebutkan namanya Al-Quswa. Ya. 800 dirham itu kalau kita kurskan ya. 1 dirham itu kalau kita kurskan itu 4.000 4.200-an ya ya Jadi kita anggaplah eh, 4.500 ya jika kita kalikan 800